assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di channel persatuan Ronin Samurai ini antara pisau boy yang sudah terkenal pisau boy yang sering saya jual yang harganya 950.000 rupiah dengan golok macan yang harganya 500.000 rupiah kita adu kekuatan sepuhan ya teman-teman ini jadi ini hanya untuk mengetes kadar sepuhan ya teman-teman. Semuanya sih sebenarnya sama-sama SUP kocong 9 hanya saja golok ini baja per ekstrim dan ini spring steel SUP 09 yang boy. Jadi biar kalian mengetahui perbedaan antara kekuatan dan sepuhannya gitu ya teman-teman. Tujuannya agar teman-teman mengetahui kualitas itu harganya beda harga, beda kualitas ya teman-teman jadi harga itu kan bervariasi kita menjual pedang golok pisau showboy dari yang paling murah, ekonomis standar, mahal dan paling mahal jadi setiap harga itu beda kualitas, beda baja, beda bahan beda ketebalan dan beda aksesoris ya teman-teman Yang tidak ada masalah, kalau kalau mau jangan sampai.